Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah air marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang kuci Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kuci. Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya